Halo selamat pagi pagi pagi kami <laughs> hari ini jalan-jalan gimana Om hari ini ke puncak. Ke bukit puncak bukit Saitun puncaknya. bukit Saitun yang Selat menuju ke arah kotamu Bagu itu sana